Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada info resmi dari Indosiar Mengenai acara aksi para sahabat Jangan lupa untuk menyaksikan acara aksi Indonesia 2022 hari Rabu Tanggal 6 April 2022 pukul 2 dini hari Waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung di Indosiar Karena di top 24 grup 4 aksi Indonesia 2022 ini akan menampilkan host ada Ching Abdel, Abiransi, A Irfan Hakim, ada Bunda Lesti Gejora dan Adul bintang tamunya ada Waode popa persahabat ya wow masya allah banget ya ada juga tentunya Gilang Dirga nih untuk hostnya persahabat yang penting ini adalah kesenangan kita tampil kembali mudah-mudahan menampilkan penampilan terbaik pastinya selalu memberikan kejutan untuk warga Konoha karena kalau ada Bunda Lesti pasti semuanya jadi rame persahabat, ya. kita berdoa mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebudahan berikutnya persahabat kita lihat juga vlog tentunya di channel youtube Leshal Entertainment Ramadan bersama Leslar, ini jam 5 sore tadi sudah dihadirkan persahabat, Bunda Leske kejora lagi mengaji, masya Allah banget. Tentunya kita harus selalu mensupport karya-karya terbaik idola kita, karena persahabat, idola kersangan kita ini menyuguhkan kebahagiaan lewat program terbaru di bulan puasa, acara programnya Ramadan with Leslar. Kali ini berkolaborasi bersama Ustaz Sugiyal Buguri Mudah-mudahan tambah barokah, tambah berkah dan puasanya tetap semangat persahabat. Dan kita lihat juga si salpong dengan BBL yang ikut syuting Masya Allah, ini sih menggemaskan banget Mudah-mudahan semakin banyak doa, support dan dukungan yang diberikan Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Lesti dan Bilar Momen ini pun diripas kembali oleh aku Leslar Andes Kita salpuk dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya komentar dari akun ganitri76 mengatakan Saya yang beda agama aja senang nonton vlog ini Nambah ilmu buat Leslar lovers yang udah berkeluarga Yang menjalankan puasa tentang hal-hal kecil yang bisa membuat batal puasa dalam hubungan suami istri Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Leslonover. Semoga lancar. Amin. Tuh, yang salah satu. Komentar yang berbeda agama. Ini senang banget melihat vlog dari idola kesayangan kita. Mudah-mudahan menambah ilmu, menambah barokah, dan menambah wawasan pelajaran untuk kita semuanya. Terutama menyangkut di bulan suci Ramadan. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga keunggahan akun Instagram Leslar Entertainment Ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto gundales yang lagi memasak dan lagi dilihatin oleh Papa Bilar Kita salpuk dengan sebuah kalimat pertanyaan Selain sosis gercep Menu simple apalagi nih Yang wajib dibikin Bunda Lesti Tuh persahabat Selamat berbuka puasa para Lest Lovers Yuk yang mau minta Bunda Lesti Kejora Masak untuk inspirasi Menu buka puasa Ngumpul di sini Tuh persahabat Siapa yang ingin Bunda Lesti Kejora Masak menu buka puasa Selain sosis gercep Silahkan tentunya komentar Di akun Instagram lesti Entertainment Mudah-mudahan Lesti Kejora menginspirasi untuk kita semuanya selanjutnya sahabat, tentunya kita juga mendapatkan vitamin bahagia dari Buna Lesti yang sedang pemotretan bersama wanita-wanita cantik dan wanita-wanita hebat muslimah, Masya Allah banget ya kita semakin bangga karena ini adalah kita ini teman-temannya luar biasa orang-orang baik, orang-orang hebat dan bertalenta Semoga Bunda Lesti juga bersahabat yang selalu menjadi inspirasi dan contoh baik untuk kita semuanya Dan kita simak juga bersahabat setelah pemotretan Ada postingan terbaru dari Bunda Lesti Ini tentunya lagi buka bersama Masya Allah Si cantik kejora kita Masya Allah luar biasa Hanya bisa tentunya mengucapkan kalimat Masya Allah untuk Bunda Lesti Karena